Hai hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita aku mau unboxing lagi ya teman-teman ini isinya mainan sebelum melihat video aku jangan lupa subscribe dulu ya subscribe itu gratis makasih kali ini aku mau unboxing lagi ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini isinya mainan kita buka dulu ya apa sih isinya nah, aku sudah buka paketnya ada apa aja yang pertama kali yang warnanya paling mencolok ada apa nih ada pop light ini mainan pop light teman-teman aku kasih tahu caranya teman-teman pertama kita buka ininya dulu nih terus kita tarik panjang ya teman-teman ya Nah ini kita tekan, nanti dia bisa menyala hmm, atau kita bisa hubungkan gini, hmm, jadi bulat dia, ya kan? Bagus kan? Jadi bisa panjang, bisa juga bentuk bulat. Oke, seru ya mainan pop lightnya ya? Ada lampunya. mau oh, kembalikan kita. Kan gini ya, teman-teman. Kita mau mengembalikan ke bentuk semula, ya. Rapi lagi deh. Seru ya? Oh iya, teman-teman, kalau kalian sudah main mainannya, jangan lupa dirapihkan ya. Apalagi nih, teman-teman. Wah, warnanya pink ini apa ya? Oh, ini mainan Princess Estil. Ini mainan. Istana Putri Warnanya pink Bagus ya teman-teman Siapa yang suka? Oke kita simpan Ada apa lagi ya? Wah aku sepertinya tahu ini mainan apa Kalian tahu tidak teman-teman ini mainan apa? Kalau yang tahu tulis ya di kolom komentar ini tulisannya happy farm Oh ini mainan pasang bongkar teman-teman Siapa yang suka mainan pasang bongkar Bagus ya Ini tentang peternakan Yeay seru Oke kita ambil Selanjutnya ada apa lagi ya Wow, wadidaw Ini dia teman-teman Teman-teman, ternyata bebeknya ini bisa bertelur loh Ini dia, ada telurnya Telurnya ada tiga Nanti telurnya kita masukkan ke dalam bebeknya Nanti keluar dari sini Nah, ini dia pakai baterai Cara menghidupkannya Baterainya dimasukkan ke sini kita coba ya pakai baterai ya. Buka ya teman-teman ya. Oh ini dia baterainya harus isi 3 teman-teman. Oke kita coba masukkan telurnya dulu ya. ke sini ya teman-teman. Ini telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masukkan dua dulu ya. Oke sekarang baterainya. Sudah, teman-teman. Ya, sudah aku masukkan baterai. Sekarang, coba kita hidupkan. Itu, ya, teman-teman. Oke kita masukkan lagi. Kita coba buka yang lainnya ya. Apa nih teman-teman? Musik krek. Hmm. Sepertinya aku tahu ini ada ini ada tangganya teman-teman. Kita coba buka ya. Oke ya. Penasaran ya apa nih? apa ya isinya ya, Masya Allah bagus sekali gambarnya pinguin teman-teman ini tangganya Oke, ada apa lagi ya wow. ah, ada pinguinnya lucu-lucu lucu sekali coba kita pasang ya kita pasang kita coba baca petunjuknya dulu ya teman-teman sini ada petunjuknya urutannya oke kita coba teman-teman ini mainannya perlu menggunakan baterai ya ini tempat baterainya sini ini urutan pertamanya ya teman-teman oke kita cari lagi mana lagi nih ya oke ya, teman-teman udah aku pasang nih ya relnya udah aku pasang ini pinguinnya teman-teman kita coba susun ya di sini nanti dia akan naik ke atas ketangganya nah, kita coba yang merah ya Tombol on/off-nya di sebelah sini, di bawah nah, kita coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tadi ada kesalahan sedikit sempat gak mau jalan tapi insya Allah nanti kita perbaiki lagi ya tapi seru banget ini musiknya juga lucu ya teman-teman suka pokoknya mainan ini oke teman-teman segitu dulu ya video unboxing aku hari ini mudah-mudahan kalian suka sama mainan-mainan aku sampai ketemu di video berikutnya ya jangan lupa bantu like comment, subscribe dan share Makasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah